cara membuat kerah kemeja bersambung yaitu dengan uh, ukurannya itu dari badan uh, kita ya atau kita ukur langsung dari badannya nah itu berbeda dengan rumus uh, cara membuat kerah bersambung dengan kita ambil dari baju, nah jadi itu beda nah untuk rumusnya ini uh, yang membedakannya itu hanya sedikit ya, nah tapi kurang, kalau kurang lebihnya itu dia sama ya nah jadi untuk rumusnya di sini, uh, ukuran dari badan lingkar kerahnya itu kita ambil dari badan seseorang ataupun kita ukur dari badan seseorang. Nah, itu adalah 40 cm. Nah, jadi rumusnya itu adalah 40 dibagi 2. Ini dibagi 2 memang rumusnya ya. Nah, jadi 40 dibagi 2 itu hasilnya 20 baru dibagi 3. Nah, hasilnya itu 6,6. Nah, jadi kita uh, biar lebih gampang itu kita. 6,5 ya, kalau 6,6 kan agak susah, nah jadi kita buat 6,5 ya, nah setelah kita sudah mengetahui rumusnya, setelah kita mengetahui rumusnya, kita lanjut untuk rumus selanjutnya, nah di sini a ke b rumus kerahnya, nah jadi rumus kerahnya itu tadi 40 dibagi dua itu hasilnya 20 nah jadi dari titik a ke b. Itu 20 sepanjang 20 cm, dari titik A ke B 20 cm. Selanjutnya, D dan E rumus kerah dibagi tiga. Nah, jadi 20 tadi ini rumus kerahnya, 20 dibagi tiga itu dapatnya 6,5. Nah, jadi D ke E ini 6,5. Nah, jadi A ke E itu 6,5 ke D itu 6,5 dari D ke B itu 6,5 jadi dibagi 3 ya. bar dapatlah titik D dengan E. Nah, selanjutnya B ke C turun 4. Nah, jadi di sini B ke C turun 4 sama dengan A ke C turun 4 ya, turun 4 cm. A dari titik A ke C, turun 4 cm nah, selanjutnya C ke F, turun 3 cm nah, jadi, dari titik C ke F turun 4, A, turun 3 cm sama ini juga, C ke F turun 3 cm nah, selanjutnya E ke G turun setengah nah, jadi, E ini dari titik yang uh, dari garis kedua dari sini, 1 2 nah, ini kalau untuk titik A nya, ini di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan saya sebelah kanan saya nah, jadi uh, untuk dari titik E, ini kan titik E, ini satu panjang garis, ini titik E titik E ke G, G ini namanya titik G, ini saya lupa kasih tulis namanya, ini titik G nah, ini turun setengah Ya, kita kasih titik selanjutnya F ke H naik setengah nah ini F ke H naik setengah dari titik F ke H naik setengah dari C ke H lagi turun setengah nah jadi F ke H naik setengah dari C ke H turun setengah ya nah dapatlah titik kedua titiknya ini nama titik H dari F F naik setengah itu titik H dari C turun setengah itu titik H. Nah, selanjutnya udah naik setengah H ke I maju dua setengah. Nah dari titik H tadi H ke ini titik I titik I majus dua setengah. Nah jadi ini majus dua setengah sama di atasnya juga H ke I maju dua setengah. Setelah itu A ke K naik set, naik satu cm ini tadi A ke K naik 1 cm setelah itu K ke L K ke L maju 1 cm K ke L maju sentimeter. cm nah, dapatlah titik L nah, setelah itu baru kita hubungkan ya. ini dari titik A ke B ini kita garis nah, selanjutnya dari titik K ke titik D di garis Nah, dari titik L Ini maju satu senti Ke titik H di garis Nah, setelah itu dari titik H ini Sekitar uh, setengah dari e ke e ke C ini Nah, itu kita garis sampai di situ Nah, di garis Nah, ini dari titik H ke ini di garis ini dari titik H ke I di garis. Nah, kalau kalian mau bentuk kayak seperti bentuk sedikit itu enggak masalah, tergantung selera. Nah, selanjutnya dari titik H ke G ini dihubungkan. Nah, baru dari titik G ke D dihubungkan. Ya. Nah, setelah itu barulah ketemu untuk eh, kerah ke meja bersambung yang kita ukur dari badan seseorang ya Nah jadi sedikit beda untuk rumusnya kalau kita ambil dari baju seseorang itu ya Selamat mencoba